Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namu doy rahayu syagung dumadi. Kali singgar betul, niringsambi kaulo. Alhamdulillah, hirofil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi asrafil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum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 Bagi masyarakat Jawa, mungkin tidak asing dengan istilah kejawen. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kejawen merupakan agama asli orang Jawa. Benarkah demikian? Namun dari tutur tentara yang kami ketahui, ternyata apa yang dianggap kejawen bukanlah agama asli orang Jawa. Akan tetapi kejawen merupakan kelompok umat Islam yang berkebudayaan Jawa kenapa demikian mari kita kupas satu persatu jika membicarakan mengenai lagu spiritual khas Jawa atau Nusantara maka kejawen bukanlah sebuah terminologi yang cocok karena kejawen sendiri baru muncul saat era wali Songo. Dalam buku Ketuales Bumi N Dijelaskan bahwa Agama asli Jawa adalah kapitayan Dan bukan animisme, dinamisme atau kejawen. Lalu sebenarnya Dari mana datangnya istilah kejawen ini? Dalam hal ini kami mencoba mengungkap dari tutur tinular yang kami ketahui Yaitu sebuah induk ilmu kejawen yang ditulis oleh Damar Sasangka Isi dari buku tersebut adalah terjemahan dari kumpulan Wirid Hidayat Jati sebuah informasi-informasi kejawen dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan diteruskan oleh Kanjeng Sultan Agung Prabu Hayang Krakusuma lalu dilanjutkan lagi oleh Raden Ngabehi Rangga Warsita Wirid Idaya Jati adalah rujukan utama dari penganut kejawen. jika ditelusuri Kejawen pada mulanya diprakrasai oleh para wali Songo Karena pembawaannya adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara Tentu saja aromanya adalah Islam Tasawuf Ajaran Kejawen bukan ditulis dengan bahasa Jawa baru Dan naskah-naskahnya asli masih disimpan rapi, di Kraton Surakarta, Kraton Yogyakarta, Pakualaman, Mangkunegara, dan kejereban perkembangan selanjutnya karena ketidaktahuan masyarakat umum. Kejawen dianggap sebagai sebuah aliran di luar dari Islam, sehingga. Biasanya yang mengaku sebagai kejawen akan dikucilkan karena mendapat stigma negatif dari golongan selainnya. Hal ini akhirnya juga mengakibatkan putusnya hubungan mereka dengan Islam. Dalam artian, penganut kejawen juga akhirnya memisahkan diri dari Islam di abad ke-19 mana hubungan antara kejawen dan Islam memburuk. Akhirnya muncul sebuah wacana ahistoris yang mengaburkan sejarah dan menyatakan bahwa kejawen adalah agama asli Jawa. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada sejarah, alangkah baiknya definisi kejawen diluruskan. Dan atas dasar itu pula perlu mempertimbangkan fakta-fakta sejarah mengenai kejawen Di antaranya adalah Pertama, kejawen pada mulanya dibawa oleh para wali Dan bukanlah ajaran asli Jawa Karena tidak dijumpai istilah kejawen pada lontar-lontar Majapahit Atau kerajaan-kerajaan pra-Majapahit Kedua, kejawen adalah acara dengan substansi Islam karena banyak sekali dijumpai naskah-naskah yang saat ini juga masih disimpan rapi di keraton-keraton. Sebenarnya, nama Wir jati sendiri adalah nama yang diberikan oleh Ronggolwasito, yang mengumpulkan wejangan-wejangan ilmu kejawen. Siapakah sebenarnya Ronggolwasito? Kita akan mengupas lebih di dalam. Di pembahasan selanjutnya Secara konotasi Wirid hidayat jati mempunyai arti yang luas dan besar Wirid sendiri berarti sesuatu yang berhubungan dengan ibadah Dan dilakukan secara terus menerus Sedangkan hidayat berarti petunjuk Sebuah kata dari bahasa Arab Dan jati adalah kata yang berasal dari kata sejati dan memiliki arti yang sesungguh-sungguhnya atau sebenar-benarnya jika dihubungkan maka makna dari wirid hidayat jati sendiri kurang lebih wajangan yang berisi petunjuk kebenaran untuk memicu para hamba agar senantiasa beribadah kepada Allah namun Sebelumnya, Wirid Hidayat Jati ini sering dikenal dengan berbagai macam sebutan Di antaranya adalah Ngelmu Kasampurna Ngelmu Kak Atau ilmu Hak Ngelmu Sangkang Parianing Dumadi Tetapi sebenarnya istilah-istilah tersebut juga dapat ditemui dalam Wirid Hidayat Jati Yang terakhir adalah Sesungguhnya yang disebut kejawen adalah ajaran-ajaran yang tertulis dalam wirid hidayat jati Jadi tidak benar jika kita memberi stigma bahwa kejawen adalah agama asli Jawa atau kejawen terlepas dari substansi keislaman Justru kejawen adalah corak Islam tasawuf yang disebarkan oleh para wali shol.